Skip, skip. Gimana wawo? Oh shit! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel tonton aja masih bersama saya Samu di Repsol Kita langsung aja ke skip skip meme-nya. ma Bro. Ayo cepet ya teman-teman. Skip skip meme itu banyak yang edit ada yang dipakai hijab, skip, skip. Ada yang dipakai sorban, skip. But when does this game get fucking good? dan lain sebagainya. <laughs> Tapi di sini admin menyajikan kompilasi skip-skip meme-nya bro Ice Speed itu uh, apa sih namanya? Kata-katanya Bro, kata-katanya gimana? <laughs> Pokoknya kompilasi ya, teman-teman. Di sini sudah sebagian sudah green screen green semuanya. Jadi uh, Admin milih yang untuk dijadikan meme sudah dikasih green screen teman-teman tinggal download aja di sini <laughs> ini kita play cuplikan yang pertama apa ini <laughs> nah ini yang itu ya <laughs> si palcon <laughs> oh. Diklik, nah, nah, gak mau lagi, bro. Ini ketika dia dimarahin sama ibunya. Kalau no, gak salah, asik bro? I said, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, Nah ini bro, skip skip meme bro. Skip, skip. But when does this game get good? <laughs> Nanti admin drop fullnya di sini ya bro di akhir video. Ini kamehameha bro, Kamehameha Kamehameha, <laughs> kamehameha. <laughs> nah ini ketika dia melihat orang ciuman bro what naik ya bro nah ini yang tuna- tun, kalau baca, sudi baca. arja karyabat <tik> yang <tik> Tutup mulut cowok, cowok dia kebauan <tik> Mau dia yang ketuh, dia yang bau sendiri Bro, uh, video fullnya ini saya drop di bagian akhir ya Nanti teman-teman bisa download Tinggal milih aja kalau teman-teman minat Kalau nggak minat sih, ya yang skip-skip meme ya lumayan bro Buat bulan Ramadan bro skip skip skip skip dan lain sebagainya teman-teman tinggal ngedit aja ini udah green screen <laughs> yang ini yang terakhir tuh <laughs> oke okay, bro selamat hmm, menjalankan ibadah puasa Ramadan ya teman-teman oke okay, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh. One kiss is all it I'm not gonna never shawley in, okay? Huh? Are we No, I said Bustle. fault! I said Bustle. fault! I said- I said fault! I said fault! I said fault! I said fault. I said fault. <laughs> Skip. Skip. But when does this game get- Good. What is this? Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Was that a kiss? Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Jaburiyakara dudhe, dule